Riakan terkejut, Suro memecah keheningan di hutan gunung, sementara sukacita memenuhi wajahnya yang muda dan cantik. Kakak senior Lindong, murid-murid Sembilan Surga Agung Istana Kemurnian, juga buru-buru menangkupkan tangan mereka dan menyambutnya. Lindong adalah dermawan dari Istana Kemurnian tertinggi Sembilan Surga mereka. Selain itu, alasan bahwa mereka bisa membalas dendam juga sepenuhnya karena Lindong. Lindong tersenyum pada mereka. Setelah itu. Matanya menoleh ke arah wanita yang menyendiri dalam gaun putih. Yang terakhir mengalihkan pandangannya ketika dia melihatnya menatapnya. Tangan yang memegang sarung pedang mencengkeram dengan sedikit lebih kuat saat urat hijau samar muncul di kulitnya yang putih. Suroo memandang mereka berdua dan tertawa. Kakak Lindong, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kakak perempuan senior? Kami akan pergi dulu dan tunggu. Petik 2 Su diam-diam melambaikan tangannya setelah berbicara dan memimpin murid sembilan surga Agung Puriti Palace untuk berjalan melewati Lingkingzu. Jejak panik akhirnya terungkap di mata Lingkingzu yang biasanya jernih setelah melihat bahwa Su Rau dan yang lainnya akan pergi. Dia buru-buru mengulurkan tangan dalam upaya untuk merebut Su Rau. Namun, yang terakhir mengelak darinya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke Lingkingzu. Kakak senior, tidak perlu terburu-buru. Kami masih punya waktu sehingga kamu bisa mengobrol perlahan. Petik 2, wanita muda itu sudah tertawa dengan suara yang indah setelah suaranya memudar. Dia memimpin murid-murid dari Nine Heaven Supreme Purity Palace keluar dari hutan gunung. Setelah itu, tawanya berangsur-angsur menjadi jauh. Suasana di dalam hutan sekali lagi berubah menjadi sunyi setelah Su Rou dan yang lainnya pergi. Ling Qingzu tetap di tempatnya. Sosoknya yang anggun dan mempesona memiliki beberapa kurva yang sangat menggoda. Gaunnya seperti salju dan rambut hitamnya yang halus diikat longgar. Dia memiliki sikap yang luar biasa. Meskipun dia awalnya sedikit panik, ketabahan mentalnya relatif kuat. Maka dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ekspresinya diam seperti air di sumur tua. Namun, napasnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya memperlihatkan sebagian kondisi hatinya saat ini. Tidak baik bagimu untuk pergi begitu saja tanpa pamit, kan? Lindong perlahan-lahan berjalan ke depan di tengah keheningan ini ketika dia melihat wanita di depannya dan berkata Kami sudah memberlakukan padamu selama beberapa hari Daosek memiliki banyak urusan internal yang harus dihadapi Dengan pergi diam-diam, kami akan dapat mengurangi beberapa masalah kamu Jawab Ling Qingzu Apakah ini benar-benar terjadi? Lindong berdiri di depan Ling Qingzu Tatapannya tertuju pada wajahnya, wajah yang tampak sangat cantik meskipun ditutupi oleh kerudung. Tiba-tiba, dia menghela nafas dan berkata, itu, sudah delapan tahun sejak kita bertemu, kan? Keduanya telah bertemu di kekaisaran besar yang kecil. Pada saat itu, dia adalah kebanggaan dari surga yang berdiri tinggi di atas, sementara dia hanyalah seorang pemuda lemah dari keluarga kecil. Yang berjuang melalui berbagai pengalaman yang menantang Pada saat itu, dia hanya bisa memandang Ling Qingzu ketika dia melihat dia menyendiri dan wajahnya yang cantik Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kecantikan seperti itu Dan hatinya secara alami akan berdetak lebih cepat seperti orang biasa Namun, dia sadar akan celah di antara mereka berdua dia harus mengakui bahwa bahkan dia merasa sedikit malu di hatinya ketika dia bertemu Ling Qingzhu saat itu. Namun, banyak hal berubah dengan berlalunya waktu. Delapan tahun kemudian, mantan pemuda itu sekarang berdiri di puncak benua ini. Mungkin, hanya dia yang mengerti dalam hatinya betapa banyak kesulitan yang dia alami selama periode waktu ini. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyesali apapun. Riak tanpa sadar naik dalam mata jernih Lingkingzu ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik menatap wajah mudanya. Delapan tahun yang lalu, masih ada ketidakdewasaan di wajahnya. Namun, mata Lindong tetap bersemangat dan keras kepala bahkan ketika pedangnya telah diletakkan di tenggorokannya. Setelah delapan tahun, status kami tampaknya telah berubah. Selamat, kamu telah melampaui aku. Letik 2, Ling Qingzu sedikit mengerutkan bibir merahnya. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengejek dirinya sendiri. Guru memberitahu aku bahwa karakter aku yang bangga mirip dengan lotus di gunung-gunung yang tinggi. Namun, ini bisa dibilang afrodisiak bagi pria. Ini karena hal yang paling disukai pria adalah menundukkan gunung tinggi yang tidak bisa mereka capai. Adapun kamu, kamu telah memikirkan bagaimana menaklukkan aku sejak awal kan petik 2 namun kamu memang sangat kuat mengingat kekuatan kamu saat ini akan sangat mudah untuk menundukkan aku petik 2 Ling zoom menatap Lindong matanya sedikit merah dan wajahnya mengandung ekspresi mengejek diri sendiri bagaimana Lindong bisa memahami emosi dalam hatinya dia menyadari kesan pertama yang dia berikan pada Lindong pada saat itu Gairah yang membara dan keras kepala di mata yang terakhir membuatnya mengerti bahwa dia telah menjadi sasarannya. Seperti seekor serigala yang memandangi bunga matahari di atas tebing yang tinggi. Karena itu, ia harus mengatasi semua rintangan di jalannya dan melakukan yang terbaik untuk maju. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, ketika mereka bertemu lagi. Pemuda itu sudah sangat berbeda, meskipun dia belum mencapai level yang bisa mengejutkannya. Dia mulai memperhatikan sosok ini karena hubungan di antara mereka. Setelah itu, mereka bertemu di daerah iblis unik. Ketika mereka berada di kolam surga kemurnian tertinggi, riak akhirnya muncul dalam hatinya yang biasanya tenang. Pertarungan gagah berani dari sosok yang berlumuran darah selama pertarungan gempa bumi di unik Devil City telah menyebabkan hatinya sedikit menggigil. Namun, dia berhasil menekannya dengan kekuatan luar biasa dari hatinya. Dia akhirnya berakhir sebagai penonton yang jantungnya berdetak paling cepat, dan tidak membantunya. Bukan karena dia tidak ingin, tetapi karena dia percaya bahwa dia tidak akan gagal dengan cara seperti itu. Dia percaya bahwa dia akan benar-benar kuat saat berikutnya dia kembali ke wilayah Suan Timur. Realitas ternyata persis seperti yang dia bayangkan. Namun, ketika dia benar-benar berdiri di depannya dengan cara yang sangat menyilaukan, dia mulai merasa bahwa dia agak asing. Anak serigala dari masa lalu akhirnya tiba di depan bunga matahari di atas tebing tinggi. Namun, ini hanyalah semacam penaklukan. Mungkin, dia tidak akan pernah berpikir bahwa gadis dari masa itu, yang setinggi dan tak tersentuh seperti peri di matanya saat itu, tanpa sadar akan menggunakan metode yang tidak terdeteksi untuk memperhatikan dirinya yang dulu rendah. Dia tidak pernah menyebut namanya bahkan ketika gurunya bertanya tanpa henti Meskipun dia sadar bahwa itu dia tidak memiliki status Dia secara misterius menuju ke kekaisaran besar yang kecil setelah dia pergi dan memberi hormat kepada orang tuanya dengan cara yang lembut yang tidak pernah dia tunjukkan sebelumnya Meskipun dia sadar bahwa dia tidak kehilangan perhatiannya Dia masih diam-diam tetap di Daosek sampai dia melewati krisisnya Sebelum akhirnya dia pergi dengan diam dia menyadari Ying Huan Huan, saat itu di Unik Devil City. Dia telah menyaksikan apa yang telah dilakukan gadis ini untuknya. Yang terakhir berani mencintai dan membenci. Karakter ini menyebabkan Ling Qingzu sedikit iri. Namun, keduanya akhirnya berbeda. Ling Qingzu adalah bunga lotus yang disimpan untuk dirinya sendiri. Menyembunyikan segala sesuatu jauh di dalam hatinya yang menyendiri yang tidak bisa disentuh siapapun. Mungkin. Karena ini bawa Lindong akhirnya memiliki mentalitas mencoba menaklukkan dirinya sebagai lawan dari perasaan murni yang dia harapkan. Lindong kaget saat melihat Lin Kingzu yang bermata merah di depannya. Pada saat ini, Lin Kingzu menunjukkan kelemahan yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Kesendirian dan ketidakpedulian yang seperti kulit terluar tampaknya akhirnya benar-benar meleleh dan dia sekarang bisa merasakan gelombang yang melonjak di dalam hati yang terakhir. Lindung diam sesaat kemudian. Dia akhirnya perlahan mengulurkan tangannya dalam upaya untuk menghapus air mata di wajahnya. Namun, dia dengan ringan menghindarinya dan menghapusnya sendiri. Ekspresinya sekali lagi menjadi acuh tak acuh, seolah-olah adegan sebelumnya adalah ilusi. Bukannya aku ingin menaklukkan proses pemikiran aku agak sederhana di masa lalu itu untuk membiarkan kamu melihat aku dalam cahaya yang berbeda. Aku hanya ingin membuktikan bahwa pendapat kamu tentang aku di masa lalu adalah salah. Lin Dong terdiam sejenak. Sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Nada suaranya lembut. Ling Qingzu menoleh sedikit. Tetapi tidak menatapnya. Aku juga menyadari celah di antara kami saat itu. Meskipun hal seperti itu telah terjadi. Aku juga mengerti bahwa aku hanyalah katak yang bernafsu makan daging angsa. Namun... Kata kerendahan seperti aku memang punya sedikit ambisi Aku berharap ketika aku akhirnya bisa berdiri di depanmu lagi Aku akan bisa menghadapimu secara langsung daripada menatapmu seperti saat itu Petik 2 Aku, pada waktu itu Aku hanya ingin berdiri di hadapanmu sebagai sederajat Lindong perlahan berkata Sosok halus Ling Lingkingzu bergetar sedikit setelah mendengar kata-kata Lindong Setelah itu dia perlahan-lahan menoleh dan menatap Lindong. Pada saat ini, senyum sudah muncul di wajah yang terakhir. Namun, senyum ini dipenuhi kelelahan. Dia juga berjuang selama bertahun-tahun untuk keinginan sederhana itu. Ling Qingzu dengan lembut mengepalkan tangannya. Aku mengatakan semua ini hanya karena aku berharap untuk memberitahumu bahwa aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Ingin menaklukkan kamu sepenuhnya dan menikmati sukacita sesat dari penaklukan semacam itu. Aku hanya berharap untuk menjadi setara dengan kamu. Apakah kamu mengerti? Kalau tidak, aku tidak akan segera bergegas ke Nine Heaven Supreme Purity Palace saat aku mendengar ada masalah." Kata Lindong dengan suara serak. Dahulu kala, dia benar-benar ingin melampaui wanita itu. Namun, apakah dia benar-benar tidak merasakan emosi lain selain itu? Ini adalah sesuatu yang dia sadari dalam hatinya. Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangguk. Sebuah pengakuan samar terdengar dari balik tabir. Selanjutnya, keduanya menjadi diam. Namun, keheningan ini tidak lagi memiliki perasaan menyesakan yang hadir di awal. Ling Qingzu berdiri di sana dengan cara yang elegan saat dia menundukkan kepalanya dan melihat pedang panjang yang dia pegang di tangannya. Meskipun sikapnya menyendiri seperti sebelumnya, ada jejak tambahan keaktifan dibandingkan sebelumnya. Terkikik tiba-tiba terdengar dari jauh, menyebabkan Ling Qingzhu terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lindung dan berkata, "Aku akan kembali ke Nine Heaven Supreme Purity Palace. Oh, Lindung linglung, apakah sembilan surga istana tertinggi kemurnian telah dibangun kembali? Semuanya harus baik-baik saja, kan? Petik dua. Iya nih. Meskipun guru meninggal, banyak tetua di istana untungnya hanya mengalami luka parah." dan sekarang sebagian besar pulih. Namun, sekarang aku adalah penguasa istana yang baru. Ling Qingzu mengangguk dan berkata, Lin menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Nine Heavens Supreme Purity Palace telah mengalami perubahan drastis selama periode waktu ini. Istana hancur dan Tuan Istana telah meninggal. Semua tanggung jawab telah jatuh ke Ling Qingzu. Namun, dia tidak pernah menunjukkan kelemahan atau keluhan. Tetapi sebaliknya dengan tenang memikul beban ini. Terkadang, kekuatan ini benar-benar membuat hati seseorang sakit. Ambil batu giok ini, hancurkan jika kamu menemui masalah dan aku akan segera bergegas. Lindong menyerahkan sepotong batu giok hitam dan berkata, Ling Qingzu ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menerimanya dan dengan lembut memegangnya di tangannya. Kehangatan samar muncul darinya. Kalau begitu, aku akan pergi. Ling Qingzu melirik Lindong dan berkata, "Ya." Lindong tersenyum dan mengangguk. Namun, Ling Qingzu hanya mengambil dua langkah ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. "Tunggu," dia masih ingin bertanya kepada kamu mengapa kamu memiliki gejolak simbol leluhur. "Petik dua." Suara tiba-tiba ini menyebabkan Ling Qingzu tertegun. Setelah itu, dia berbalik, hanya untuk melihat sosok cahaya melayang keluar dari tubuh Lindong. Selanjutnya, wajah Lindong menjadi hitam pekat, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1226, Seni sensitivitas Zenit. Wajah Lindong hitam saat dia memandang Yan, yang keluar sesukanya. Lindong meraih yang terakhir saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Yan, brengsek. Yan menghindari tangan Lindong dan berkata dengan tak berdaya, Kamu benar-benar keras kepala seperti batu. Jika aku tidak mengatakan apa-apa, kamu tidak akan pernah bertanya. Petik 2. Kamu terlalu banyak mencampuri. Lindong mengepalkan giginya karena marah. Dia berusaha meraihian beberapa kali. Tetapi pedang panjang berselubung tiba-tiba menyapu di depannya dan menghentikan Lindong saat dia hendak meraihian. Ling Qingzu melirik Lindong. Setelah itu, dia menatap Yan. Mengerutkan kening dan bertanya. Siapa kamu? Aku adalah roh batu leluhur. Aku selalu berada di tubuh lelaki ini. Mata Yan berhenti menatap Ling Qingzu. Tatapannya menatap lurus ke arahnya. Ini bukan karena penampilan Ling Qingzu. Alih-alih. Itu karena riak yang sangat samar tapi tak terlupakan dari dia yang hanya bisa dideteksi olehnya. Hei. Di mana kamu melihat? Lin Dong melangkah maju dan menghalangi tatapan Yan. Ekspresinya tidak ramah. Tidak peduli seberapa cantik seorang wanita. Dia akan menjadi tulang belulang di mataku. Untuk apa kamu cemburu?" Yan melirik Lindong dan berkata dengan kasar. Lindong merasakan wajahnya memerah dan memelototi Yan. Ling Qingzu sedikit geli saat dia melirik Lindong. Setelah itu, dia bertanya pada Yan, "Mengapa kamu tahu bahwa aku memiliki riak yang mirip dengan lambang simbol?" Lambang simbol adalah pemilik pertamaku. Aku secara alami sangat terbiasa dengan fluktuasi ini. Yan tersenyum dan berkata, "Baru saat itulah Ling Qingzu dengan ringan mengangguk. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat matanya yang jernih menatap Lindong dan bertanya, "Apakah kamu ingin tahu mengapa aku memiliki fluktuasi seperti itu?" Lindong ragu-ragu sejenak di bawah tatapan Ling Qingzu yang tampaknya bisa melihat langsung ke dalam hatinya. Dia akhirnya tidak bisa memberikan jawaban langsung. Ini menyebabkan Yan menjadi jengkel dalam hati. Anak kecil ini biasanya sangat menentukan. Namun, dia menjadi sangat ragu-ragu ketika datang kedua wanita ini. Apakah Romansa benar-benar merepotkan? Meskipun Lindung tidak menjawabnya secara langsung, Ling Qingzu sangat cerdas. Dia perlahan menarik pandangannya dan diam sejenak. Akhirnya, dia berkata, Setiap penguasa istana dan penerus istana kesucian tertinggi sembilan surga kita telah mempraktikkan seni bela diri misterius yang disebut. Seni penginderaan Zenith, sejak muda. Seni bela diri ini tidak memiliki kemampuan tempur dan tidak dapat digunakan untuk melawan musuh musuh kita. Namun, itu wajib. Petik dua. Zenit Sensing Art, Lindong dan Yan tertegun. Mereka saling bertukar pandang. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka yang pernah mendengarnya. Seni bela diri ini sangat mendalam. Banyak pendahulu yang tak terhitung dari Istana Sembilan Surga Tertinggi kita tidak dapat mencapai kemajuan apapun meskipun menggunakan seluruh hidup mereka untuk mempelajarinya. Namun, karena aturan istana, kami tidak pernah menyerah. Petik 2, terlebih lagi, berlatih seni bela diri ini menuntut seseorang untuk murni pikiran dan tubuh. Oleh karena itu, praktisi harus menjadi perempat W4N. Jika tidak, karya seni akan rusak. Ekspresi astringen melintas di mata Ling Kingzu ketika dia berbicara sampai titik ini. Matanya melirik lindung, menyebabkan punggungnya ditutupi keringat. Ini berarti bahwa suatu saat di masa lalu telah menghancurkan 10 tahun pelatihan pahit Ling Kingzu. Tidak heran dia membencinya sampai ingin membunuhnya saat itu. Tapi sekarang, kamu tampaknya telah berhasil menguasainya. Yan memandang Ling Kingzu dan bertanya dengan heran. Ling Kingzu sedikit mengangguk dan berkata, saat itu, Guru sangat marah ketika dia mengetahui bahwa semua kerja keras aku hancur. Namun, dalam delapan tahun berikutnya, kemampuan aku dalam Zenith Sensing Art tumbuh dengan laju yang meningkat. Beberapa waktu yang lalu, Guru menggunakan hidupnya dan bantuan banyak tetua untuk memungkinkan aku berhasil menguasai seni sensit Zenith. Itu juga pada waktu itu bahwa tubuh aku mendapatkan jejak fluktuasi yang disebut mirip dengan lambang simbol. Petik 2. Kekuatan ini memang sangat tangguh. Meskipun aku hanya pada tahap samsara, jika aku menggunakan kekuatan ini, akan sulit bahkan bagi para ahli tahap samsara yang telah menyentuh reinkarnasi untuk menghentikanku. Petik 2. Yan mengangguk. Dia telah melihat Ling Qingzu membuka dunia pesta iblis yang diciptakan oleh Tian Yuanzi dari penghancuran diri mereka. Dengan tebasan, kekuatan seperti itu mungkin tampak tidak mencolok, tetapi itu sangat menakutkan Yan memandang Lindong, melihat bahwa Lindong tidak bereaksi Dia tanpa sadar batuk kering dengan sikap kesal Kemana perginya kecerdasan cepat orang ini Perasaan tak berdaya menyapu Lindong setelah mendengar batuk kering Dia secara alami menyadari apa yang Yan ingin dia lakukan Namun, sial Bagaimana dia bisa membuat dirinya mengucapkan kata-kata itu? Karena itu, dia hanya bisa memilih untuk mengabaikan pengingatian. Dia tertawa datar dan berkata, "Sudah terlambat. Su Roo dan yang lainnya masih menunggumu." Petik dua. Ling Qingzu melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Dia jelas melihat ekspresi Lindong dan Yan. Mengingat kecerdasannya, dia secara alami menyadari pikiran-pikiran di hati mereka. Kalau begitu, aku akan pergi. Ling Qingzu mengangguk setelah melihat bahwa Lindong tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia berbalik dengan tegas. Sosoknya yang anggun mengungkapkan lekuk tubuhnya yang menggoda di depan mata Lindong. "Kamu benar-benar terlalu mengecewakan." Yang tanpa sadar memarahi ketika dia melihat bahwa Ling Qingzu akan pergi. Lindong merasa jauh lebih santai di hatinya ketika dia melihat sosok Ling Qingzu. Dia melambaikan tangannya ke arah Yan dan tertawa. Mengapa kamu harus begitu gigih? Ada banyak jalan di dunia ini. Aku tidak percaya bahwa tidak ada metode lain untuk mengejar ketinggalan dengan Ice Master. Ayo pergi, kita juga harus kembali. Petik 2. Lindong baru saja akan berbalik saat dia berbicara. Namun, dia tiba-tiba dihentikan oleh Yan. Setelah itu, yang terakhir menunjuk ke depan mereka. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Ling Kingzu telah berhenti. Segera setelah itu, dia perlahan berbalik. Sinar matahari menyinari dirinya, menekankan lekuk tubuhnya yang mempesona. Bulu matanya yang panjang bergerak sedikit dan ekspresi di matanya berubah. Akhirnya, dia menatap Lindong dan bertanya, "Apakah kamu ingin belajar ini, seni sensit Zenit?" Lindong menatap Lingqingsu kosong. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Jika dia terus tidak masuk akal. Itu tidak akan cocok dengan karakternya sama sekali. Dia segera mengangguk dan dengan patuh menjawab, Ya, Ling Qingzu tetap di tempatnya. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat dia melihat Lindong. Sementara tangannya mencengkeram pedangnya sedikit lebih keras. Ada pergolakan di matanya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Sebelum akhirnya dia menghela nafas dengan lembut di hatinya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Apakah kamu akan pergi keluar selama periode waktu ini? Tanya Ling Qingzu. Lin Dong tertegun oleh kata-kata yang agak aneh ini. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, Aku akan menuju ke wilayah Suan Utara untuk membawa Kintan kembali. Dalam hal ini, aku akan menemanimu. Ling Qingzu berpikir sejenak dan berkata, Ah, Lin Dong tertegun, bisakah kamu benar-benar? lagi pula kamu semua adalah penguasa istana dari Nine Heaven Supreme Purity Palace. Petik 2. Ada banyak tetua di istana. Tidak masalah jika aku pergi selama beberapa waktu. Ling Qingzu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mata jernihnya menatap lindung saat dia berkata, "Tapi kamu harus berjanji padaku sesuatu." "Apa itu? Jangan tanya aku apapun yang terkait dengan Zenith Sensing Art mulai dari sekarang dan seterusnya." Jika aku percaya bahwa waktunya tepat, aku akan mencoba dan melihat apakah aku dapat membiarkan kamu mempelajarinya. Ling Qingzu berkata dengan suara lemah, ini adalah rahasia yang dijaga ketat dari sembilan surga agung istana kemurnian kamu. Akankah, Lin ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, aku saat ini adalah penguasa istana dari Nine Heaven Supreme Purity Palace. Selain itu, kamu adalah dermawan besar dari Nine Heaven Supreme Purity Palace kami. Kemungkinan para tetua lainnya tidak akan keberatan." Petik 2. Lindong menatap ekspresi Ling Kingzu yang sangat tenang. Akhirnya, dia dengan ringan mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku janji." Selain itu, Lindong berhenti. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi sedikit dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku ingin belajar ini?" Zenit Sensing Art, dari kamu Mata Ling Qingzu menatap Lindong Dia dengan lembut berkata Setiap orang harus membuat pilihan sendiri Kamu telah memilih untuk mencari aku Dan aku telah memilih untuk mengajari kamu Zenith Sensing Art Petik 2 Aku tidak butuh alasan Aku akan meminta Su Rou dan yang lainnya untuk pergi dan kembali Ling Qingzu tidak menunggu jawaban Lindong setelah dia selesai berbicara dia berbalik dan meninggalkan hutan. Lindung merasa sedikit terpanas saat melihat sosoknya. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Apakah dia berniat membuatnya merasa sangat bersalah? Uh, kamu benar-benar sangat beruntung. Sangat beruntung bahwa itu adalah kamu. Kalau tidak, kita bisa melupakan tentang mendapatkan Zenith Sensing Art ini. Yan memperhatikan dari samping sambil menghela nafas. Zenith Sensing Art. Jelas merupakan rahasia yang dijaga ketat dari Nine Heaven Supreme Purity Palace. Bahkan jika orang lain telah melakukan bantuan besar untuk Nine Heaven Supreme Purity Palace, mereka pasti tidak akan mengambil sesuatu yang begitu penting. Selain itu, Ling Qingzu sangat cerdas. Dia jelas menebak alasan lindung ingin belajar, seni Sensit Zenit. Namun, dia tidak berkomentar tentang itu. Gadis ini benar-benar suka diam-diam bertahan dan dengan keras kepala menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Perasaan ini seperti air minum, hanya orang yang akan tahu apakah panas atau dingin. Hal paling sulit untuk dibayar di dunia ini adalah hutang perasaan. Yan menepuk bahu Lindong dan berkata, "Lindong diam, hatinya terganggu oleh emosi yang rumit." Setelah itu, dia berjalan ke depan dan secara kebetulan melihat Ling Kingsu mengatakan sesuatu kepada Suro. Yang terakhir memegang tangan mantan dengan senyum cerah dari sudut Lindong, dia bisa melihat ujung telinga lembut Ling Qingzu memerah. Kakak Lindong, kami akan meninggalkan kakak senior dalam perawatan kamu. Tolong bantu kami merawatnya dengan baik. Suro Rou melambaikan tangan kecilnya ke arah Lindong dan berkata dengan suara yang indah, 'Namun, sarung pedang Ling Qingzu mengetuk dahinya dengan kemarahan yang memalukan.' Ini menyebabkan rasa sakit muncul di wajah kecil Su Kelompok wanita muda dari Nine Heaven Supreme Purity Palace bercanda dan menggoda Ling Qingzu untuk sementara waktu. Akhirnya, tawa mereka yang indah perlahan-lahan menjadi jauh. Tawa yang jernih terus bergema di hutan gunung. Ling Qingzu menyaksikan mereka pergi. Baru saat itu dia berbalik dan tiba di depan Lindong. Dia bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi? Besok?" Aku akan kembali dulu untuk memberi tahu mereka. Lin Dong merenung sejenak. Sekarang tidak ada masalah di Dao Sekte. Ia harus bergegas dan menuju ke wilayah Suan Utara untuk membawa King kembali. Oke, Ling Qingzu mengangguk dengan lembut dan tidak berbicara lebih jauh. Lin Dong berbalik setelah melihat ini dan mereka berdua kembali ke Dao Mereka secara kebetulan bertemu Ying Xiao Xiao setelah kembali ke Dao Mata yang terakhir tanpa sadar menjadi agak aneh ketika dia melihat mereka berdua. Namun, dia tidak berkomentar, dan Lindong tidak menjelaskan apa-apa juga. Dia hanya meminta Ying Xiao Xiao untuk mengatur akomodasi Ling Kingsu sebelum langsung menuju ke Ying Xuanzi untuk memberitahu yang terakhir bahwa dia harus pergi untuk sementara waktu. Ying Xuanzi sedikit terkejut, tetapi tidak menyuarakan keberatan. Dia hanya menginstruksikan Lindong untuk berhati-hati. Lagi pula, dunia saat ini sedang tidak damai. Setelah itu, Lindong menuju ke gunung belakang dan memberi tahu Ying Wanwan. Yang terakhir setuju ketika dia mendengar bahwa Lindong berencana untuk membawa Kingtan kembali. Dia berkenalan dengan Kingtan dan keduanya memiliki hubungan yang relatif baik. Dia ingin mengikuti Lindong tetapi kondisinya saat ini tidak cocok. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyesal tetap berada di Daosek. Lindung menatap gunung yang jauh setelah keluar dari gunung belakang. Dia merenung sedikit, sebelum memerintahkan seorang murid untuk membawa dua botol anggur yang baik. Setelah itu, dia membawanya ke gunung itu. Di puncak gunung, dia melihat sosok berambut merah duduk di atas batu. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku.